Assalamualaikum pemirsa ketemu lagi di channel youtube Pawon Tresnias di video kali ini kita ingin membuat puding naga pandan lumut yang sempurna mau tahu cara bikinnya tonton terus ya videonya sampai selesai bahan-bahan yang diperlukan di disini ada 1 bungkus agar-agar tata warna 1 saset susu kental manis 2 butir telur 2 santan karak Aku sisikan dulu ya 900 ml air satu buah naga segar, tiga buah daun pandan dan juga tiga buah pasir sudah aku timbang masing-masing 60 gram ya. Kap yang satunya untuk pandan lumut dan kap yang satunya lagi untuk naga lumut. Satu bungkus agar-agar Kita belah menjadi dua ya pemirsa Yang satu untuk pandan lumut Dan yang satunya lagi untuk naga lumut Susu kental manisnya kita masukkan ke dalam air Lalu kita aduk Sampai larut Oh iya pemirsa Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video aku selanjutnya Kita potong Daun pandan dengan daun suji Untuk siap di blender Kita tuang air Sebanyak 450 ml Lalu kita blender dengan nomor satu sampai halus ya pemirsa. Kita siapkan agar-agar dan gula ke dalam panci. Kita aduk sampai rata. Lalu kita tuang blenderan air pandan dengan suci. Kita saring dulu ya pemirsa Supaya ampasnya tidak ikut masuk Kita kocok Satu buah telur Lalu kita masukkan Sambil kita aduk-aduk Kita masukkan santan kara. kita aduk kembali sampai larut kita siapkan pancinya di atas kompor lalu kita nyalakan apinya dengan api yang sedang ya pemirsa. kita masukkan sedikit garam supaya gurih tunggu sampai mendidih dan juga terlihat lumutnya kalau sudah mendidih dan terlihat lumutnya, kita matikan apinya siapkan wadah atau cetakan lalu kita tuangkan agar-agar yang sudah matang tadi kita tunggu sampai mengeras kita buat lapisan yang kedua buah naga. kita blender dan kita kasih air sebanyak 450 ml kita blender kembali Sampai halus ya pemirsa Kita siapkan Panci dan masukkan Agar-agar dan gulanya Kita aduk-aduk Lalu kita tuang Buah nya Kita saring Sampai habis Aduk. Kita kocok satu buah telur sampai berbusa ya, pemirsa. Sambil kita masukkan, kita aduk-aduk supaya hasilnya lebih bagus. Kita masukkan santan kara kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata kita masak nyalakan kompornya kita aduk-aduk tunggu sampai mendidih dan juga terlihat lumutnya kembali sudah mendidih kita matikan apinya lalu kita tuang di atas lapisan yang pertama sudah kita tuang dan kita diamkan sampai agak dingin ya baru kita masukkan ke lemari es tunggu sampai mengeras ya sudah mengeras pemirsa lalu kita keluarkan dulu tuang wow cantik ya pemirsa lumutnya terlihat dengan sempurna kita potong dulu kita lihat dalamnya tuh pemirsa bagus kan nah ini dia pemirsa hasilnya puding naga dan pandang lumo dijamin endos sampai di sini dulu ya pemirsa videonya semoga bermanfaat assalamualaikum